dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta klik tombol notifikasi yang tujuannya agar channel ini terus berkembang, untuk selalu mengabarkan kabar terbaru, kabar bahagia dari Leslar. Tentunya, baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, ada vitamin bahagia yang kita dapatkan lewat channel YouTube Leslar Entertainment. Vlog terbaru nih persahabat ya Dapur Bunda Lesti kembali lagi Yuk sama-sama kita dukung Apalagi onti-onti online nih persahabat ya Yang ingin tahu nih resep dari Bunda Lesti Kejora Langsung saja mampir ke channel Youtube Lesar Entertainment Karena Bunda Lesti Kejora lagi memasak nih tips untuk bunda-bunda di rumah Mudah-mudahan ya dukungan semakin banyak Support semakin banyak untuk idola kesayangan kita Kemudian persahabat disimak juga vitamin bahagia malam hari ini kita mendapatkan cidukan vitamin di Singapura malam hari ini masya Allah lewat unggahan Les Lersik persahabat ya luar biasa idola kesengan kita mudah-mudahan bahagia selalu sehat selalu di sana doa terbaik untuk keluarga Lesti dan Rizky Bilar. Lesla Lover Singapura bahagia banget ya Bisa secara langsung melihat Abang Fatih Masya Allah banget Dan kita lihat juga di kalimat komentar Banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Dari akun Instagram It's me underscore Sally 8 mengatakan Akhirnya si Mimin ketemu juga terharu guys Katanya itu Masya Allah banget ya Kita lihat juga nih di tanggapan dari akun Lesla Lover Segiba Singapura Iya, saya bela-belain naik taksi, pengen ketemu. Masya Allah, banget yang dibela-belain tuh naik taksi, cuma pengen ketemu dengan idola kesayangan kita luar biasa nih, fanbase. Semoga semakin kompak dan semakin solid mendukung yang terbaik buat Lesti dan Bilar serta keluarga besar. Kemudian juga, para sahabat, jadi simak ini: cedukan tadi sore, para sahabat, ya, masya Allah. Ketemu Johnson Citor begini tanggapan Lesti katanya tuh luar biasa nih Cidukan di Singapura membuat kita semakin bahagia banget ya. Apapun yang dilakukan di sana mudah-mudahan selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Masih diunggahan Instagram Les Larsik Persarbat ya, kita simak juga di kalimat Caption yang dituliskan hebat Cidukan yang sampai ke Singapura Masya Allah Cidukannya everywhere Katanya tuh. tuh Luar biasa banget ya Bangga Sebagai fans sejati Leslar Berasa banget ya Liburan online-nya Langsung kita mendapatkan asupan vitamin Dari Lesti dan Rizky Pilar Berikutnya, persahabat sahabat Kita lihat juga Ini ada cidukan yang sangat membahagiakan Abang Fatih Tuh, menikmati banget ya Luar biasa, bibirnya aja sambil menyun-manyun tuh sahabat ya Matanya kedip-kedip sambil menikmati new balon tuh Masya Allah si Embul memang sangat menggemaskan Dan memang selalu menjadi pusat perhatian banyak orang Kita lihat juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan oleh abang underscore L New balon sambil merem menikmati suasana di siang hari Katanya tuh abang Fatih, wow Abang L menikmati banget ya bubble-nya Masya Allah si gemes dan si ganteng nih untuk selalu memberikan penyemangat warga Konoha berikutnya juga persahabat yang perhatikan ini ada sidukan vitamin nih dari papa bilar yang mengunggah sebuah postingan foto bunda Lesti jurat dan persahabat ya wow, dikandid langsung sama pasangan tuh, kita juga salvok kalimat yang dituliskan oleh aku sental putih bilar nih kapan kalian di dikandid sama pasangan, terus dipajang biar seluruh orang tahu kalau kamu sayang banget ke dia Wow, kapan ya masya Allah banget membuat kita semakin kagum dan bangga fasinya dengan lesti dan rizky bilar. Kemudian juga persahabat ya perhatikan ini ada cedukan vitamin juga nih dari leslar lover singapur juga persahabat ya. Salah satunya di postingan angelika comeback persahabat ya. Foto bareng dengan idola kesayangan kita masya allah salpok banget ya dengan abang el yang sangat menggemaskan. Bahagia sekali nih langsung bertemu dengan idola kesayangan dan kita juga Salfok banget ya dengan kalimat caption panjang yang dituliskan alhamdulillah ya Allah tak sia-sia dari tempat kerja kesentosa akhirnya bisa ketemu sama papa B Rizky Bilar dan Bunda L lesti kejora dan Abang L, Mama Kejora, Novi Terin, Rangga Syahir seperti mimpi bisa ketemu idolaku sampai nangis katanya tuh Dan di videoin sama Mas Rangga ternyata Bunda El cantik banget aslinya Jarinya halus, Abang El ganteng banget, mukanya kayak papanya ramah banget mereka bayi umur 6 bulan bisa salaman sama fans orang tuanya Gak takut malah ketawa-ketawa tuh Abang Elnya, saya malah yang nangis saat ketemu mereka Sumpah Bah, Bunda L itu cute banget dan cantik banget Pantesan Papa B begitu gemes soalnya cantik banget Terima kasih Papa B sudah bisa ketemu kami para fans di Singapura, walau tidak semuanya karena mereka bekerja sehat-sehat selalu idolaku dan selamat bersenang-senang di Thailand ya, kami Les Lovers Giba Singapura sayang kalian tuh, kita juga mendapatkan info nih persahabat ya, bahwa Leslar setelah dari Singapura langsung ke Thailand menyaksikan acara pertandingan sepak bola antara Manchester United bersama Liverpool, ini seru banget nih persahabat ya, sudah Terbukti ya, yang sudah melihat secara langsung Lesti itu ada cantik banget Abang L juga sangat ganteng dan menggemaskan, Dan salah satu yang membuat kita bangga Leslar selalu ramah kepada siapapun Mudah-mudahan ya doa dukungan semakin banyak Dari orang-orang yang tulus mencintai idola kita Masih menunggu kabar baik, kejutan bahagia Dan pastinya kabar terbaru yang kita tunggu dari Lesti dan Bilar